Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina asyrafil anbiya wal mursalin wal alihi wa ashabihi wa tabi'inil ila yaumiddin amma ba'd. <coughs> Jamaah ya. Pengajian salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bersyukur kepada Allah. Menghadirkan rasa syukur kita dalam hati-hati kita semua. Atas taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Hidayah yang dengan hingga saat ini. ya Sifat penghambaan kita kepada Allah. Ya, senantiasa masih berada di dalam diri-diri diri kita semua terlebih ya di majelis kita pada subuh hari ini nah dan di kesempatan yang mulia ini ya kami akan sedikit ya mengingatkan dan saling berpesan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr yang mana kata Allah tabaraka wa ta'ala A'udhu billahi minal shaytanirajim wal-Asr Innal insana lafi khusar Illal ladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haki wa tawasau bil sabr." Kata Allah tabaraka wa ta'ala Kaya Allah subhanahu wa ta'ala Memulai dengan firmannya, dengan sebuah sumpah, ya. Allah bersumpah ya, dengan satu dari salah satu makhluk-makhluk ciptaannya, yaitu Asar. Waktu maka di antara ucapan para ahli ilmi, yang mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan salah satu dari makhluk-makhluknya, maka makhluk tersebut. Memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana waktu jamaah sekalian adalah makhluk Allah. ya Yang senantiasa kita berada di dalamnya. Waktu itu adalah masa yang ketika dia berlalu sedetik saja. Tidak akan bisa pernah kembali. Waktu itu adalah di mana seseorang hamba. Ya akan merasakan yang namanya kehidupan yang fana. Kehidupan yang pasti akan berakhir segala sesuatunya. Seseorang ketika dilahirkan, di dalam waktu. Seseorang ketika menjadi pemuda, di dalam waktu. Seseorang ketika telah menua, itu juga di dalam waktu. Jadi subhanallah, Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan, Ibrah, Pelajaran pelajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pelajaran untuk umat manusia itu juga ada di dalam waktu. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita di dalam Al Quran akan bagaimana kesudahan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bagaimana kesudahan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasulnya itu terjadi, ada di dalam waktu. Dan bagaimana pula kesudahan Orang-orang yang mengingkari Nabi dan Rasul Allah, orang yang melanggar batasan-batasan Allah, orang yang durhaka kepada Allah, Allah hukum mereka. Allah membuat mereka menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allah muliakan orang-orang yang beriman. Allah hinakan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah ta'ala itu di dalam waktu subhanallah maka Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama waktu Allah subhanahu wa taala berfirman Wal asri, demi masa demi waktu yang terus berlalu ini yang akan menjadi fana ini innal betul-betul sungguh-sungguh manusia itu di dalam kerugian Bayangkan. Di dalam masa ini, waktu ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Inna saja sudah taukid. Artinya penguat. Sungguh-sungguh perkara ini benar-benar bukan main-main. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, Allah mengatakan innal insan sungguh betul-betul manusia itu lafi khusrin. Betul-betul di dalam kerugian. Siapa kira-kira orang yang mau rugi? Siapa kira-kira orang-orang yang tidak mau beruntung? Orang kalau tidak beruntung berarti rugi. Bangkrut. Orang kalau rugi, bangkrut, menderita. Lahir batin. Itu kalau baru bisnis. Bagaimana kalau jasmani rohani kita yang rugi? Lailah, Lailah. Maka betul-betul kata Allah, Inna, betul-betul, sungguh-sungguh. Manusia itu di dalam kerugian. Illa allazina amanu wa Kecuali. Terkecualikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang diperkecualikan dari orang-orang yang merugi di dalam waktu ini? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, amal ketaatan. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Dan saling menasihati terhadap kebenaran. Mereka tidak bosan untuk saling menasihati dalam kebenaran. Terlebih-lebih lagi di dunia yang penuh dengan ujian, cobaan, fitnah. Di mana-mana. Bahkan Imam Azdabi rahimahullah ta'ala ratusan tahun yang lalu pernah berkata. Al-kulu buza'if. Nah, hati itu lemah. Sementara perkara-perkara yang tidak jelas halal haramnya itu menyambar-nyambar. Bahkan yang haram sudah jelas menyambar-nyambar. Dan hati itu lemah. Hati itu lemah. Sementara perkara syubhat, kerincuan, syahwat itu menyambar-nyambar. Jadi kalau orang tidak menasihati di dalam kebenaran kata Allah, dan nasihat manasihati di dalam kesabaran. Karena kalau untuk menjadi orang yang beriman, beramal soleh, nasihat manasihati di dalam kebenaran, itu tidak akan bisa terrealisasikan, kecuali dengan sabar. Karena kalau orang jujur kesabarannya, maka dia akan bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Dia akan bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan dia akan bersabar di dalam menerima dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah takdirkan untuknya. Karena Dialah Allah yang maha Tahu, maha adil, lagi maha bijaksana. Ya sabar. Maka jangan heran jamaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innama Tunggu, akan kami penuhkan. Cukupkan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Ini keutamaan orang-orang yang sabar. Maka subhanallah dalam kesempatan yang mulia ini, kita bersama-sama untuk bisa saling menasihati tentang perkara keimanan, amal soleh, kebenaran, dan kesabaran insyaallah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang tidak merugi di kehidupan dunia yang fana ini insyaAllah Taala dan jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya bahwasanya di antara keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan hamba-hambanya dengan musim-musim ketaatan. Jadi ada musim-musim yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, hadiahkan untuk orang-orang yang bertakwa yang dengan musim-musim tersebut mereka mengumpulkan bekalnya sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa Maka orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas di dalam kehidupan dunia, di dalam beragama harus bisa mengambil keutamaan, kesempatan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka subhanallah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, kebaikan, amal soleh yang berlipat-lipat pahalanya di dalamnya. Maka subhanallah dalam kesempatan ini kita akan saling mengingatkan akan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, Di dalam bulan yang agung tersebut, ya. Ya. dalam sebuah hadis, jamaah sekalian yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala, ya. Nabi kita ya, bersabda. Dalam sebuah riwayat yang diri'atkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita SAW bersabda, Ma min ayyamin Al-a'malu salihu fiha Ahabbu illallahi min hadil ayyam. Ia'ni, Al-akra' Al-awaila min zil Kata Nabi SAW, Tidaklah Dari hari-hari Yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya al-asyra al-awaila min dzulhijjah. 10 pertama, 10 hari pertama di bulan Zul hijjah. Ya. Dan ini juga semakna dari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Fajr, "Wal fajr wal ashar." Kata Allah, "Wal fajr" Demi al-fajar. Demi waktu fajar. Walayalin ash. Dan di 10 hari. Yang dimasukkan di sini oleh para, para ulama yang roji. Yang diinginkan di sini adalah 10 hari pertama di bulan zul Hijjah. Dan insya Allah kita akan bersama-sama masuk ke dalam 10 hari tersebut. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala adalah di 10 hari pertama di bulan zul Hijjah. Kemudian sebuah hadis juga ya atau masih kelanjutan hadis ini tadi ya, kemudian para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah wala jihada fi sabilillah wahai Rasulullah apakah tidak juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya karena kata Nabi Shallallahu Wasallam tadi ya tidak Allah, ya. Amalan-amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai kecuali di 10 hari ini. Maksudnya 10 hari di bulan awal bulan Zulzulhijjah. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, walajihad fi sabilillah." Apakah juga jihad fi sabilillah mengalahkan amalan-amalan tersebut Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah di sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah tersebut. Kata, kata kata Nabi, Wala jihad afisa bilillah. Walaupun dia berjihad di jalan Allah SWT. Illa rojulun kharja bimalihi wa nafsihi summa lam mirji min zalika bisya'i. Kecuali seseorang, seorang lelaki ya yang keluar atau berjihad dengan hartanya. Dengan jiwanya Kemudian dia tidak kembali Dengan sesuatu apapun Dia tidak kembali dengan hartanya Dia tidak kembali dengan jiwanya Maka dia syahid Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Baru bisa menyamai Keutamaan Sepuluh hari pertama Ibadah-ibadah Amal-amal soleh di dalamnya Di bulan Zulhijjah. Ini subhanallah Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Bulan tersebut Nah kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kemudian dalil yang lain ya. atau keterangan para ulama akan 10 hari terakhir ini disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat yang kita baca tadi wal fajr wal layalin ashr kata beliau wal layalin ashr yakni ia layali ashr dzulhijjah dia adalah 10 hari pertama di bulan dzul dzulhijjah nah kemudian <coughs> Di antara keutamaan jamah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ya Puasa. ya Puasa di hari ke-9 di, di di bulan Dhul Hijjah. Yang mana puasa tersebut adalah puasa di hari Arafah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi orang-orang yang tidak pergi ha'ah haji jadi hari ke-9 ketika para jamaah haji wukuf di Arafah kita disunahkan untuk berpuasa ya Nabi s.a.w. bersabda tentang hari tersebut kata Nabi siamu yawmi Arafah ah tasibu Allahi ayuqafir sanatan latiqoblahu wa sanatan lati ba'dahu wa siyamu yawmi ashura Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, puasa hari Arafah. Kata beliau, saya beranggapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puasanya puasa tersebut itu akan menggugurkan dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Nah. dan dosa-dosa setahun setelahnya. Kemudian, kata Ibu, dan puasa di hari Asyura, saya menyangka itu ya menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya. Bayangkan, hanya dengan berpuasa satu hari, tapi ketika di musim-musim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan akan ada keutamaan di dalamnya, itu memiliki keutamaan yang besar. Menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Bahkan setelahnya. Dan itu terjadi di bulan Zulhijjah. Nah. Dan tentu saja jamaah sekalian yang diinginkan dari dosa-dosa ini adalah dosa-dosa selain dari dosa-dosa besar. Selain dari dosa-dosa besar. Karena kalau dosa-dosa besar, seseorang dituntut oleh Allah SWT... Eh, untuk bertobat dengan taubatun nasuha. Ya. Taubat dengan taubat yang nasuha. Taubat yang jujur. Kepada Allah SWT. Dia menyesali perbuatannya. Ya. Berazam untuk meninggalkannya. Ya. Nah. Dan ya, merasa bersalah akan dosa yang telah ia perbuat. Nah. Itu kalau dosa besar. Ada pun yang diinginkan dari hadis ini. Ya, ini adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa kecil. 6 kemudian jamaah sekalian <coughs> <coughs> diantara ya uh, yang dikumpulkan oleh para ahli ilmi untuk bisa untuk menyambut. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, di antara mereka, ya, di antara mereka, jamaah sekalian, ada yang ya, mengatakan bahwasanya ibadah-ibadah, sebagaimana -ibadah, kita ketahui bersama, adalah ibadah yang dicintai oleh Allah SWT di dalam bulan tersebut maka hendaknya seseorang ya bersegera untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia kembali kepada Allah bermusah muhasabah diri kepada Allah Introspeksi diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur Kata Allah subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jamia ayuhal muaminun la allakum tuflihun. Jadi ketika Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat, yang mana buah dari tobat itu adalah kemenangan, adalah al-falah, keberuntungan, maka di dalam bulan ini itu lebih-lebih lagi kita untuk bersemangat, lebih-lebih lagi untuk kita bersegerah. Bahkan kata Nabi saw, waladina fsiyadi. Min mi kata Nabi SAW demi jiwaku yang berada di tangannya aku beristighfar kepada Allah sehari semalam itu lebih banyak daripada seratus kali maka subhanallah di bulan yang penuh dengan keutamaan tersebut yang mana amalan yang paling dicintai oleh Allah maka kita lebih lagi bersegera untuk bisa mendapatkan keutamaan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh ya. kata Allah <tik> <tik> kata Allah Subhanahu wa taala Ya. maka bertobatlah kalian kepada robb kalian karena sungguh dialah Allah subhanahu yang maha pengampun Niscaya Allah subhanahu akan menurunkan untuk kalian hujan menurunkan kalian hujan dan membentangkan memperbanyak untuk kalian harta anak keturunan kebun-kebun dan sungai ini buah dari istighfar buah dari ya, kembali kepada Allah subhanahu wa kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan berkah dari langit maka ketika Syekh ibn uyayna rahmahullah ta'ala ditanya oleh umat akan problematika hidup mereka ada yang mengeluhkan tentang rezekinya ada yang mengeluhkan tentang pekerjaannya. Ada yang mengeluhkan tentang sempitnya hidupnya. Ada yang mengeluhkan tidak punya keturunan. Nasihat beliau adalah istighfar. Maka subhanallah. Di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Harusnya kita lebih semangat lagi. Karena dia adalah tempat di mana amal itu. Paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama gimana dengan bulan Ramadan? di antara penjelasan para ulama di bulan Ramadan ya ini keutamanya di malam keutamanya di malam hari keutamaannya di malam hari amalan-amalan yang ada di di dalamnya. Enam. jadi nasihat para ulama ya yang pertama adalah ya memperbanyak istighfar ya di bulan yang penuh dengan keutamaan tersebut. kemudian nasihat mereka yang kedua di antara amal-amal sol yang bisa kita kerjakan menyambut bulan yang amal ibadah itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yakni memperbanyak azkir, memperbanyak azkir. Maka di antara azkir jamaah sekalian adalah majelis ilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ida marotum biyaril jannah, biyadil jannah. Fathau kalu mariyadul jannah, kalah dzikir. Kata Nabi SAW, ya. apabila kalian melewati taman-taman surga, maka nyamankanlah hati kalian di situ. Lapangkanlah hati kalian di situ. Terus para sahabat berkata, ya Rasulullah Jannah wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Bayangkan. Kata Nabi, kalau kalian telah melewati taman-taman surga, tenangkan hati di dalamnya kasih senang hati di dalamnya. Kenapa dia taman-taman surga? Kata kata para sahabat apa itu taman-taman surga? Nabi saw menjawab, dzikir. Dia adalah halakah dzikir, halakah yang kembali mengingat Allah subhanahu wa taala. Dan subhanallah di antara yang paling afdol di dalam mengingat Allah subhanahu wa taala adalah bermajelis ilmu. Yang dengannya, dengan majelis ilmu tersebut, kita tahu tata cara ibadah kepada Allah. Ya. Kita kembali diingatkan untuk mengikhlaskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah. Kita tahu yang mana halal, yang mana haram. Disebabkan majelis al tersebut. Maka subhanallah, hakikatnya dia adalah taman-taman surga. Dia adalah taman-taman surga. Bahkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ya, Wa majad wa wa yata ma aqumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul indah kata nabi SAW alaihi tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan diantara mereka. kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Ketenangan. Kedamaian. Kebahagiaan. Keamanan. Ini buah dari majelis ilmu. Hilkaz zikir. Halaka zikir. Halaka yang mana halaka tersebut kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asal dari mana az-zikir. Kata Allah akan turun kepada mereka as-sakina, wogosyatumur rahma akan diliputi oleh rahmat, wahabat humul dinaungi oleh para malaikat, walbakkurahmu Allah firman indah dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya di atas langit. Maka Subhanallah, ini majelis ilmu, ini helikopter dzikir. Halahkah? Yang mana kau tersebut kembali mengingat akan Allah s.w.t. Kembali menghadirkan akan hak Allah s.w.t. Di dalam ya kehidupan seorang manusia. Dan kembali mengingat hak seorang manusia. Seorang hamba kepada Allah s.w.t. Itu makna dari zikrullah. Mengingat Allah s.w.t. Mengingat Allah s.w.t. juga bermacam-macam. Ada yang hukumnya. Wajib, ada yang hukumnya sunnah, bahkan ada yang haram kalau kita berbicara hu, hukum. Subhanallah. Maka hakikatnya dia adalah taman-taman surga. Coba nanti kita tinggalkan majelis ini. Kita rasakan bagaimana kerasnya hati dengan perkara dunia di luar sana. Subhanallah. Perasaan yang kita rasakan hingga detik ini, sekarang ini, yang melembutkan jiwa hati-hati kita, itu kita tidak akan bisa dapatkan di kehidupan dunia di luar sana. Yakin, pasti, dan pasti. Ketika kita kembali dengan istri kita, dengan anak-anak kita, disibukkan dengan harta kita, keluarga kita, subhanallah. Kalau tidak dibekali dengan ilmu, iman, iman, Takwa yang didapati dengan majelis seperti ini, pasti kita akan menjadi orang-orang yang merugi di dalam waktu yang fana ini. Maka jangan heran kalau kata Nabi, janna kalau kalian telah melewati taman-taman surga, sudah, lapangkan midada di situ, lupakan, jangan ingat yang lain dulu, fokus dulu dengan taman-taman surga ini yang mana dia adalah Hilkul zikir. dia adalah majelis zikir majelis yang kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala maka subhanallah bagaimana kiranya lagi kalau di itu terjadi di musim-musim ketaatan di musim-musim yang amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah dalam rangka hadiah pemberian anugerah Allah bagi hamba-hambanya yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan disiasiakan jamaah sekalian kesempatan di musim-musim ketaatan ini. Kita tidak tahu kapan akan musim-musim itu, itu hadir kembali di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu apakah tahun-tahun berikutnya kita akan mendapatkan kesempatan yang sama? Tidak. Nah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28. Kata Allah Tabaraka wa Taala, Ini yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Yeah. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Dan mereka ya mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala di hari-hari ma'lumat yang telah atas apa yang telah direzekikan untuk mereka dari bahimatil an'am mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Kata para ulama, hari-hari yang diketah, telah diketahui ini yakni fi ashri zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulzulhijjah. Nah, di antaranya adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Anhumah dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ini mengingat Allah terlebih-lebih lagi nanti di hari 10 hari pertama di bulan Zul Hijjah. Bahkan kita menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha. Subhanallah. Kita lihat jemaah kalau kita kembali merenung. Akan disyariatkannya Idul Adha. Kita akan kembali mengingat akan Nabi Allah Khalilullah yeah. Nabi Ibrahim AS di antara Ulul Azmi yeah. beliau adalah Nabi dari Nabi-Nabi yeah, yang merupakan Ulul Azmi yeah. Khalilullah, kekasih Allah SWT kata Allah SWT Inna Kata Allah Subhanahu wa taala inna Kata Allah inna ini pakai inna lagi jamaah. Kita tahu bersama bahwasanya inna itu bermakna sungguh-sungguh benar-benar kalau kita dapati di dalam Al-Qur'an inna, uh, pusatkan perhatian kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala akan kabarkan untuk kita. Karena dia adalah perkara yang benar-benar sungguh-sungguh bukan main-main. Harus kita perhatikan dengan perhatian yang seksama dengan jiwa raga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa." Tunggu Ibrahim alaihis adalah seorang yang ummah, seorang panutan, suri teladan. Qanitan lillahi yang tunduk ta'at patuh kepada Allah. Hanif yang lurus. Walamiyaku minal musyrikin yang bukan bagian dari orang-orang musyrik. Bayangkan. Inna Ibrahim akan ummatan. Qanitan lillahi hanifah. Sungguh, Nabi Ibrahim AS adalah seorang panutan yang tunduk ta'at patuh kepada Allah. Yang hanif, yang lurus, yang bukan dari bagian orang-orang musyrikin. Yang diperangi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kata Allah. Syakiran li'an umih. Kemudian beliau adalah hamba yang sangat bersyukur. Li'an umih. Terhadap nikmat-nikmat Allah atasnya. Kemudian kata Allah. Fajatabahu, wahadahu ila surati mustaqim. Maka kami pilih dia. Kami beri petunjuk dia ke jalan yang lurus. Kita lihat kata Allah tadi. Nabi Ibrahim adalah ummah, panutan. Tunduk taat dan patuh. Tangking taat dan patuhnya. Oh, Nabi Ibrahim AS. Khadilullah. Kekasih Allah tersebut kepada Allah. Ketika disuruh menyembeli anaknya. Beliau sembelih. Ditambah lagi kesyukuran Nabi Ismail AS. Kata beliau. iya. Yeah. Kata Nabi Ismail AS. kerjakanlah ma'tu'mar ma'tu ya fa'mal fa ma'tu wahai ayahku kerjakanlah apa yang Allah perintahkan untukmu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ayahnya untuk menyembelih beliau lihat bagaimana ketundukan dan ketaatan para nabi Allah dan rasul Allah subhanahu wa taala dan subhanallah buah dari ketundukan dan ketaatan tersebut menjadi Hari raya Idul Adha, kaum Muslimin jadi jangan kiragu kalau ingin taat dan patuh kepada Allah. Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Insya Allah, buahnya pasti indah di suatu hari nanti. Entah di kehidupan dunia, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kemudian Allah mengabarkan, dialah nabi kita yang tidak bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Yang hanif. Kemudian syakiran. Yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka subhanallah. Karunia yang Allah berikan kepada kita. rezeki kesehatan, kecukupan, sandang, pangan, gaji. Harusnya kita jadikan dalam rangka kesyukuran kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu jamaah sekalian. Seseorang kalau dikatakan syukur. Kalau dia jadikan semua. Nikmat yang Allah berikan untuk dia, entah nikmat kesehatannya. Ya, uh, hartanya, waktunya, dia gunakan semua dalam rangka menghambakan dirinya kepada Allah. Itu baru dikatakan, dia bersyukur, bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kami jam berapa cukup? Nah, masya Allah ya, karena waktu ya. Membatasi kita semua, nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan yang terakhir, jamaah sekalian, ya. ya, seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi Rahim Ta'ala, ketika menjelaskan kepada kita makna syukur, kata beliau, Asyukru. As zuhuru, nah, zuhuru ni ya ala abdi fi, Lisanihi. ni, ya, ya i Wa wa wa wa ta Kata Ibnu Qayyim al Taala Seseorang itu kalau kalau dikatakan bersyukur Atau apa sih pengertian dari syukur? Kata beliau syukur itu ketika seorang hamba Mampu menampakkan nikmat-nikmat Allah atas dirinya Dia nampakkan dalam bentuk lisannya Yang mana dia akan mengenal dan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa akan nikmat tersebut. Dia mengetahui nikmat tersebut datang dari Allah sehingga melahirkan puja dan pujinya kepada Allah. Kata ya. Allah fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, Maka nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Astana itu puja puji. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus Itu juga puja puji. Maka ketika seseorang mampu ya bersyukur dengan lisannya maka dia telah bersyukur dengan lisannya. Dia memuja dan memuji Allah. Mengenal nikmat itu datang dari Allah. Bukan dari selainnya. Kemudian di dalam amal hatinya, ya dia bisa mempersaksikan nikmat itu datang dari Allah yang melahirkan cinta kepada Allah. Dia tidak mengatakan nikmat ini fenomena alam. Nikmat ini kebetulan. Nikmat ini warisan dari, dari orang tua saya. Bukan. Semata-mata. Kita harus sadar itu datang dari Allah Kita saksikan itu datang dari Allah Karena kalau Allah inginkan cabut, Allah cabut Selesai Jadi ketika seseorang mampu menghadirkan ya, Mempersaksikan nikmat itu betul-betul datang dari Allah Yang akan melahirkan cinta dia kepada Allah Yang mana cinta tersebut mengalahkan cinta kepada selain Allah Maka dia telah bisa bersyukur dengan hatinya Kemudian ketika seseorang, ketika dikasih nikmat oleh Allah, dia mampu, inkia dan watu'atan, dia mampu tunduk kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Yang mana kata Allah, syakiran li'an umih. Fajatabahu wahadahu ila suratim mustaqim. Maka kami maka dia juga adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah, maka kami pilih dia, kami beri petunjuk dia ke jalan yang lurus. Anak keturunan Nabi Ibrahim AS, para Nabi dan rasul. Rasul buah dari ketundukan, ketaatan beliau kepada Allah, kesyukuran beliau kepada Allah dan jauh dari noda-noda kesyirikan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mampu bersyukur kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dengan anggota tubuhnya dengan bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah, maka dia telah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. ia bersyukur dengan amalan lisannya, dengan hatinya, dengan jawarihnya maka sungguh dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, dan akan mendapatkan keutamaan dari ibadah syukur tersebut kepada Allah s.w.t. <tuh> maka Subhanallah, Di musim ketaatan jamaah sekalian, hendaknya syukur kita itu lebih dahsyat lagi kepada Allah s.w.t. Ingat akan hakikat diri kita. Ingat akan hakikat Allah s.w.t. yang merupakan Rabbul Alamin, pengatur alam semesta. Cukup sampai di sini, ya, terlalu panjang lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa alamin. Subhanaka Allahumma et <exemplo> warahmatullahi wabarakatuh.